Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. And Mrs. News. Lagi-lagi teleskop web James Webb telah merilis gambar terbarunya. Kali ini, berupa planet ekstra surya yang bernama HIP65426B. Nah, kepengen tahu kan, bagaimana planet ekstra surya tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mensubscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Teleskop James Webb telah meliris gambar planet ekstra surianya, yaitu HIP 65426B menggunakan panjang gelombang merah yang lebih panjang untuk mengungkapkan detail baru yang tidak dapat dideteksi oleh teleskop berbasis terat. Para astronom telah menangkap gambar langsung pertama dari sebuah planet ekstrasurinya dengan teleskop luar angkasa James Webb. Eksoplanet atau planet di luar tata surya kita adalah raksasa gas yang masanya sekitar 6 hingga 12 kali masa Jupiter. Planet yang disebut HIP 65426B ini berusia sekitar 15 hingga 20 juta tahun. Hanya sebuah planet bayi jika dibandingkan dengan si Earth yang berusia 4,5 miliar tahun. Itu terletak sekitar 385 tahun cahaya dari Bumi. Planet ini dapat dilihat dalam empat pita cahaya inframerah yang berbeda seperti yang diambil oleh instrumen web yang berbeda. web melihat alam semesta dalam cahaya inframerah yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia dan memberikan observatorium luar angkasa yang sempurna. Untuk menangkap detail tentang dunia yang jauh, Sasa Hinckley, profesor fisika dan astronomi di University of Exeter, Inggris, dalam sebuah pernyataannya mengatakan, "Ini adalah momen transformatif, tidak hanya untuk James Webb, tetapi juga untuk astronomi secara umum." Ia memimpin pengamatan dalam sebuah kolaborasi internasional. Planet Surya pertama kali ditemukan pada tahun 2017 menggunakan teleskop sangat besar dari Eropan Sotter Observatory dan instrumen sparenya yang terletak di Chili. Instrumen mengambil gambar planet kemudian melalui panjang gelombang inframerah pendeknya, tetapi kemampuan James Webb untuk melihat panjang gelombang inframerah yang lebih panjang dapat menjelaskan detail baru. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop James Webb